walaikum warahmatullahi jadi saya akan gimana? apa itu saatnya? Terus ayah prio lagi kasih nanti <tuh> Dari table dan atas nahan Dari table dan punya eh kakak ngebuten Atau senyata ceng ayah dan kita deh